Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saudariku seiman, sekarang kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Olehnya itu, sebelum kita melaksanakannya, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, dan mengetahui keistimewaan dan peristiwa yang terjadi pada bulan tersebut. Berikut adalah keistimewaan dan peristiwa yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Satu, Puasa Ramadan adalah rukun keempat dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183 Nabi S.A.W. Alaihi wasallam, bersabda: "Islam didirikan di atas lima sendi, yaitu syahadat. Tiada sembahan yang hak selain Allah, dan Muhammad adalah rasul Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitul Haram." Hadis mutafak alaih ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa dan salah satu sebab untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa, pelipat gandaan kebaikan, dan pengangkatan derajat. Allah telah menjadikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, khusus untuk dirinya dibanding dari amal-amal ibadah lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi. Hadis mutafak Alai Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa berpuasa Ramadan, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis mutafak alaih maka, untuk memperoleh ampunan dengan puasa Ramadan, harus ada dua syarat berikut ini, mengimani dengan benar akan kewajiban ini, mengharap pahala karenanya di sisi Allah Ta'ala. 2. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan berisi keterangan-keterangan tentang petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. 3. Pada bulan ini disunatkan Salat Tarawih, yakni salat malam pada bulan Ramadan untuk mengikuti jejak nabi para sahabat dan khulafaur Rashidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa mendirikan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Hadis Mutafaq alai 4 Pada bulan ini terdapat Lailatul Qadar, malam mulia, yaitu malam yang lebih baik daripada seribu bulan atau sama dengan 83 tahun 4 bulan. Malam di mana pintu-pintu langit dibukakan, doa dikabulkan, dan segala takdir yang terjadi pada tahun itu ditentukan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala" dari Allah niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis mutafaq alai. Malam ini terdapat pada 10 malam terakhir dan diharapkan pada malam-malam ganjil lebih kuat daripada di malam-malam lainnya. Karena itu, seyogianya seorang muslim yang senantiasa mengharap rahmat Allah dan takut dari siksa-Nya. Memanfaatkan kesempatan pada malam-malam itu dengan bersungguh-sungguh pada setiap malam dari kesepuluh malam tersebut dengan salat, membaca Al-Quranul Karim, zikir, doa, istighfar, dan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni, merahmati, dan mengabulkan doa kita. 5. Pada bulan ini, terjadi peristiwa besar yaitu Perang Badar yang pada keesokan harinya Allah membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga menanglah Islam dan kaum muslimin, serta hancurlah syirik dan kaum musyrikin. Enam, pada bulan suci ini terjadi pembebasan kota Makkah al mukarramah dan Allah memenangkan Rasulnya, sehingga masuklah manusia ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Kemudian, Rasulullah menghancurkan syirik dan Keberhalaan yang terdapat di kota Makkah Dan Makkah pun menjadi negeri Islam 7. Pada bulan ini, pintu-pintu surga dibuka Pintu-pintu neraka ditutup dan para setan diikat Betapa banyak berkah dan kebaikan yang terdapat dalam bulan Ramadan ini Maka, kita wajib memanfaatkan kesempatan ini Untuk bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan beramal solih Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima amalnya dan beruntung. Amin. Saudaraku seiman, perlu diingat bahwa ada sebagian orang semoga Allah menunjukinya. Mungkin berpuasa tetapi tidak salat atau hanya salat pada bulan Ramadan saja. Orang seperti ini tidak berguna baginya puasa, haji maupun zakat. Karena solat adalah sendi agama Islam yang ia tidak dapat tegak kecuali dengannya. Nabi Alaihi Wasallam bersabda, Jibril datang kepadaku dan berkata, Wahai Muhammad, siapa yang menjumpai bulan Ramadan? Namun setelah bulan itu habis dan ia tidak mendapat ampunan, maka jika mati ia masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya. Katakan, Amin. Aku pun mengatakan, Amin, hadis riwayat, Ibnu Fuzaymah dan Ibnu Hiban dalam sahihnya. Maka seyogianya, waktu-waktu pada bulan Ramadan dipergunakan untuk berbagai amal kebaikan, seperti salat, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, doa, dan istighfar. Ramadan adalah kesempatan untuk menanam bagi para hamba Allah untuk membersihkan hati mereka dari kerusakan. Juga wajib menjaga anggota badan dari segala dosa, seperti berkata yang haram, melihat yang haram, mendengar yang haram, minum dan makan yang haram agar puasanya menjadi bersih dan diterima. Serta, orang yang berpuasa memperoleh ampunan dan pembebasan dari api neraka. Saya, Anda dan kita semua, marilah kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan cara menjalani perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Wa'allahu a'lam bish-shawab. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.